Oke okay guys, pada video kali ini kita akan saya akan upload tentang video yakit sem musuman kita balas limannya guys. Jadi pada video kali ini saya akan uh, menunjukkan kepada guys kali ya. <tuh> Duh, udah udah udah. Baiklah pada video kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian bahwa <tuh> tidak hanya musuh bisa saat banyak ataupun sate. Tapi di sini nih kalau dia bisa mainnya kenapa kita tidak Wah, siap? Kita langsung saja nggak usah main apa-apa pasir nanti ya. Tunggu dulu. Kita langsung saja di base. Kita langsung saja menuju ke lane tengah. Pada Five video kali ini saya tidak akan mendapatkan dan tidak akan pernah lagi menggunakan back sound ya terutama nyanyian-nyanyian itu. Masuk oh. intro, jadi saya nggak pakai intro lagi. Mungkin mungkin saya akan pakai ya, guys karena musik ini hanya musik, jadi saya enggak terlalu berani lagi guys jadi harus karya sendiri mungkin gambar akan terlihat mencolok dan di suara ini kayak agak indosan kan ya di sini juga wuhh oh, double saya dapat double plus guys tapi daripada setarat si dan semuanya juga setara si lalu kaki juga start dan trikoking harusnya saya berani maju dan harus sama oh oh oh bisa oh, di samping dulu bye sul di sampah lagi-lagi-lagi-lagi ya saya bisa nanyak nih karena susah laksinya dua, tiga, empat dan sisanya adalah Bruno nanyak guys awalnya saya dapat triple itu nanturnya niat kalau disampah Bruno pada saat ini kita harus uh, terus maju dan terus nyalakan Oke, belum pernah punya dan dia dia balas. <guluh> dapat set timer, ini Bayangkan, tiap orang tinggal lagi kita harus maju, maju, maju tanpa menyerang. Tuh, haidora mengalahkan fairy, oh, bestie dan mengalahkan haidora. Lalu, oh, oh, oh, oh. ini hanya kita harus bersihkan dulu supaya agak, agak, agak tidak terhalang jadi di sini kita akan mengposisikannya. untuk gusin yang guys dan kita harus menghilang dulu untuk sementara waktu dan untuk kabur guys karena gunanya itu sangat berbahaya guys karena naikkan pisalnya jadi pisaunya itu wow guys wow lihatlah menggunakan wow luar terata kita guys mau mencuri kita guys oh dan tidak kita mati loh layar ultimate itu yang <tinyetan> berbahaya kenapa nah, lah kalau mau dapat sate atau banyaknya kirimu kena sampah coba so, semuanya selalu leo mortnya satu kill guys harus gitu oh leslainnya dua kill ya kita hidup kembali ayo serang-serang-serang-serang-serang serang serang serang. Selang, selang. ya kita menuju ke line tengah guys oh ada motor lewat sebutlah karena ini untuk memperamaikan keadaan supaya kaya so, jika misalkan ada kondisi yang tidak diinginkan maka bisa meminta bantuan orang lain ya karena kita tidak mau sendiri guys saya masih belum banyak cukup ilmu, ya. ilmu hidup hidupan guys iya lupa kita bantai guys iuh duusionnya bantai neomor karena kita terlalu maju guys itu uh, mega kill guys dia harus kita bisa daftab guys oh buru burung buru tuss tuss tuss tuss tuss oh ternyata dia mengelap kita ini mengapa ya tujuannya Eudora oh mau menghabisi kita guys kita harus nah, datap eh gusion gusion gusion gusionnya sudah sudah naskara 3 ah ambil kita harus ambil ambil eh bodoh bodoh oke oke oke oke oke oke oke oke kanan aja ya oh baru <laughs> oh, oh. oh. mau saja hampir sekali guys Ya, gue cari darah dulu, guys, nyata, guys, nyata, guys, tidak. Ya, ini bro, ya guys, seperti biasa, kadang orang dapat sakit, jadi kayaknya dia absenshin, bikin konten yang lebih greget, konten lagi lebih greget lagi nih. Tapi ya sudah, saya hanya berbagi. Ya, kucingnya dia kucing ngebut. Wow, wow, wow, wow, wow, ya, dengan kirakan secepat kilat ini bisa membuat wow, wow, wow, Oh, uh, orang sudah start guys, terus gue guys nggak tahu mau maju. Apa bisa? Oh, guys nice, nah, ah nati, uh, nati, nati, di video mati gue, mati di bumerang. Guys saya oh, go block. Eh, Halo salah ngomong guys Eh, gue pro. <laughs> Anjir Nonton sih, mana <awes>. ada? <laughs> Tandas. Tidak mau oh, di sini ada orangnya, no. orangnya no. no. terkena dan. No lewatnya dengan lewatkan suara kubat Ya, shutdown guys Kutipan Wap, yes He, Lomart lembang setempat tanggal Maniak, wow gila coy guys. Kalau lewat bisa kenapa? Boitah nggak Oh, Ya guys kita Oke oke oke kita pus pus, pus, pus, pus. Ya, Oke uh ini aku untuk aku dia guys yang udah mas jangan ya, nih makanya dapat timbal semua beban oke kita saja, kita dapat magnet, gue liat buat dapet dapat magnet dan juga lucunya dapat magnet giji banget, wow giji banget, wow mantul mantul mantul mantul mantap betul. Oke di sini kita dapat banyak dan di sini kita dapat wr nya mvp ya guys. Jangan lupa like share dan subscribe ya guys. Jangan lupa di skip jangan di skip skip. Oke okay, bye bye.